Analisa perak tanggal 10 Maret tahun 2022, pergerakan harga perak saat ini sedang mencoba melanjutkan rally, dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan harga perak jika terus bertahan di atas area support 24.962, karena ada potensi harga perak naik lebih lanjut ke sekitar area resistance 25.330, Sebaliknya waspadai pergerakan harga perak jika berhasil menembus ke bawah level support 24780 karena ada potensi harga perak berbalik bergerak bearish ke sekitar area support 24412 sekian analisa forex untuk tanggal 12 April tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983